yang yang hmm. apa hasil oh udah sana kali ya sana mungkin salah kasih tos Ya, sampai rumah di unboxing ya. Tunggu pengya Andre lagi. <laughs> ya nanti paling sampai akhir tahun, soknya masih banyak. Nungguin aja ya nanti nunggu akhir tahun. Lucu Yang sel-sel tuh yang pinggir-pinggir ini ya. <laughs> oh udah mau berangkat nih ini udah nyampe rumah kita mau unboxing diskon hnm sama ini kids icon ini, ini, ini seneng nih soalnya isinya punya dia semua nih <tuh <tuh, tuh tuh tuh seneng dia soalnya punya dia semua nih nah dengan kegirangan toh nah coba ini mamanya nih yang nunjukin apa aja tadi beli apa oh, aja iya HNM dulu. dulu soalnya ini yang diskonnya hmm. tuh sel lumayan ya dengan apa HNM kan jarang ya terkenal jarang diskon masih ada presektnya kan masih jadi ada tuh oh, tuh oh. oh, oh. masih ada satu ini ada satu Ini ada sakit. Nih Nih Sebentar so, Nah udah kosong Nih Nih. Apa aja Baju nih? Adek, Baju AD Baju AD atasan Nih dari 129 900 jadi 70 ribu Oh Nih Terus Tuh penyambung semua Nih dulu. Nih atasan juga so, Ah depannya Wih nih hmm. ini dari, dari 79 900 ya 80, nah, 80 jadi, jadi oh, 50 persen 50 persen Wow tuh punya Terus. adik lagi ini juga punya adik <laughs> nih dari 60 jadi 25 dari 60 jadi 25 nih. Wow kayak gini 25 banyak banget stoknya ada pink sama biru ini, beda -beda. Oh, ini sama sama ya, beda warna sama 60 25 ya buat di rumah ini merk H&M semua. semua terus beli celana oh. selana kayak begini ya dari harga 80 jadi 40 oh. Tadi banyak banget celana lumayan, dan balannya enak, tebel tipis-tipis hmm. banget ini yang dari LNM hmm. nih jadi ini tadi 5 item ya 200an gitu. nah ini, ini tuh langganan papanya bagus sih, Udah. bajunya aku suka <laughs> baru sekali beli langganan nih, lucu oh. ya ini juga diskon 50% kok mirip kayak bajunya ayam kan ada ayam iya <tuk> ya, tapi hilang gak tau kemana <tuk> berapa? bajunya yang gini hilang ini, ini masaran kali gak ada di masaran hmm. ini dari harga 220 jadi 110 hmm. oke oh, 50% dong wah hmm. Hai, uh, hai, baju hai, semua hai, hai, hai, hai, nih nih rata-rata hai, hai, hai, aku hai, suka, aku suka biru, ya. ini biru biru ini hai, biru hai, kan pink pink. Ya, ini yang hai, hai, hai, yang hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, akhir tahun sampai akhir tahun ini kayaknya sih nanti kau begitu. Iya. Hmm. Hmm. Ya nanti kalau bisa takaput hari ini deh biar infonya kan sebelum hey, akhir tahun Pergilah ke Depak Mall Solo Baru. Di sana gila, di sana banget. Yang paling suka baju ini. Modelnya lucu. Ya. Hmm. Kamu suka gak deh H&M Diskon besar-besaran